persiapan ke pulau guys Tidak Kenapa? Tidak ada orang baru Mantap, mantap. Tadi dua ekor, tapi kabur. Alhamdulillah, teman kandu. Oke, selamat pagi kawan. Hari ini kita di pagi ini kita di Pulau ya. Alhamdulillah, baru tiba, tiba tadi kita sudah disambut. Kokokan ayam hutan ini tujuan kita berburu ya berburu seadanya hewan yang bisa dimakan dan alhamdulillah yang kofit tadi kita poin ya satu ayam tua alhamdulillah oke kita lanjut ya oke alhamdulillah satu poin lagi Ayah, Budi, baru tiba dua kan poin ya coba coba coba tarik tekan tari. wih ini masih muda nih guys ini poin tadi pagi pagi pagi main itu tuh salam pura seterat lagi sunah kan hehehehehe belum kasih sih kepalah woi kamu tak asari aku itai itai itu bisa kamu Ugh <laughs> Terima ya 4 km